Oh. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Selamat siang. Hmm. Kali ini kita lagi makan siang di restoran Saga ini. Nah, restoran ini restoran asli Jepang. Menunya ada soba, terus apalagi menu, menu, menu. Hmm. Nah, wata, tuh. <tuh> hmm. Restoran ini lumayan dekat dari rumah. Cuman kita baru pertama kali makan di restoran ini. Penasaran. Nah, eh, gimana sih rasanya sih? teman-teman ini ada juga menu bentonya yang bisa dibawa pulang menu nya ada apa aja nih kaki fry karage katsu dong kok oh, ada, ada kunagi bulut soba soba <ketakan> <tun> Nanti Arya, kau. Hai. Cuma oh, ya ampun, ya Arya udah datang. Sariah juga pesan udong dia cuman udangnya sedikit Pak <SILENCIO> ajang kok ngaitan ada jagungnya sama nasi terus ada maguru pesanan kami belum datang kalau udah lapar nah cuma mau habis. ini pesanannya udah datang nih teman-teman どうも。は 欲しい。<笑> <ちょっと、もうやっぱり。わさび。笑> <入れすいや。笑> <Pe> <笑> さんという感じ banyak sekali tapi mungkin banyak banyakkan makan muabi pedas hmm. <tuh> 君 Ya, makanya kalau sekarang ngapa nggak pakai pedas nggak bisa dia hmm. harus pasti ada pedasnya hmm. Oh ini hmm. nih, jing, kita ya, nama. Mungkin, ya, nama. <laughs> Udah kenyang. <tuk> Baru pertama kali lihat, ini masakan apa? Ini ya kita coba, rasin seperti apa ya? <tuk> ini ini cawang musi atau kelor kukus telur yang dikukus masukin ke sini rasanya enak. Dalamnya ada kacang, terus udang. Buat dessertnya ada ini apa ada? Kopi jerry nah cuma ada satu bagi dua sama Maki kopi ya. kopi. Kopi. Ada kacang dan... Aku cek lagi, pak. apa ここ<笑> <もう、食べる。あんぽやねん。笑> どうだったそっち。あ、せい、oh, dia papa khiana manja nak ki hana manja cocok jam mama mama unci manja nih kodong sendiri seto unci go puring chico puring puring puring nah suka たた これ。はい。はい。<笑> <ごればね、ごればね。笑> <はい。笑> <笑> クリー。うん。 Teman-teman ya, tadi kami udah makan di restoran Sagami ya Rasanya sih lumayan enak Menunya banyak Cuman kayak sayang Kurang kenyang kalau buat orang Indonesia ini Aja usik gitu Cuma suka naik lah Suka naik hmm. Nah, anak-anak kan kok anak kayak ipan anak Saya Don't duck your children, cool nih untuk kamu Keren, katarak Luna juga masih kurang kata. <tuk> <tuk> ya sih ya, kalau ini sih restorannya sesuai banget buat yang mau nyobain masakan Jepang ada di Matsaka oke okay. kalau hari ini juga sampai <tuk> di sini aja ya sampai jumpa di program berikutnya bye. -bye. <tuk>